dapat you got friends in me. Ya, what's up, bro? Apakah bersemuanya halo, bro? Semoga kalian baik-baik saja, bro. Ya, jadi kali ini Ocha bakal mau pakai b 15 terbaru, bro. Ini dari Battle Pass yang kemarin Ocha beli, bro. Atau Battle Pass Season 11 ini, bro. Ya, wah, gokil sih ini b 15 tuh Beda loh, ya, sama yang lain, bro. Padahal ini bukan legend, bukan mythic, ya. b 15 belum keluar, nih, loh, ya. Legend atau mitiknya ya, bro. Padahal, wah, itu ditunggu-tunggu juga sih, ya. Kan, kayak Remo dan legend tuh, ya. Ini Epic nya mantep banget ma bro. Tuh Beda loh ya Biasanya Epic B15 tuh mengikuti uh, Senjatanya seperti yang ini default nya ya Yang biasanya tuh ya seperti itu lah Mirip-mirip mah bro Cuman ini yang baru ini build different mah bro <laughs> Gokil Udah lah ya, Uca coba bandingin aja di training mode langsung mah bro Oke okay, Uca udah di dalam Yang ini Um, sepertinya kalau misalnya kita lihat dari sini mah, Bro ya. Yah, masih agak mirip sih sama B15 yang biasanya mah, Bro ya. Oh, uh, suaranya beda gak sih? Uh, mantap juga, Bro. Coba coba coba. Kita bandingin sama ini, kayak beda deh. Ini pakai attachment sama. Enggak, oh, <laughs> kayak sama-sama sama-sama. enggak, sama. okay, okay. ini coba. Cuma cuma feeling aja dikirim beda. Soalnya kan biasanya yang di bedan tuh senjata legend ya, bro, ya, yang legend, mitik itu ini bedain. Hmm. Ya. Seluruhan masih sama sih, ma cuma beda bentukannya aja, Mabar ya. Handpack. Tapi but different ini, Tidak seperti biasanya B15. Yang udah suka B15 ini uh, skin epicnya tuh Uh, yang ini Samain dari season 1 ya. Udah lupa namanya apa mah bro. Oh, itu lumayan bagus loh uh, B15 protection Action ya, usah lah ya. Nah itu, itu mantap juga sih menurut aja Ya. Skin ya. Yang bener-bener berbeda sama skin biasanya B15 ya. Oke, okay. yo let's go. Uca pengen ya, aja mainin shotgun ini. Keren kan mah bro ya. Yo bro, lihat. Udah di dalam game sati kita ratakan. Udah lama nih Oca gak pakai B15 ma bro ya. Biasanya Oca suka banget pakai KRM bro. Terakhir tuh yang pakai b 15 itu bikin bikinnya buat uh, long range nya ala-ala player sniper mah, bro ya. Oke. Okay. Let's go. Hmm. Jangan lupa trofi di awal. Oh. Gimana musimnya ya? Nice, ma bro hmm Mati loh The best, ma bro Mana lagi musimnya hmm, Good job wah ada bom oh my god mah bro Oca mati sama bom bro itu parah sekali sih oke kita gas lagi B15 masih enak juga ternyata emang enak sih oh di wall bang sama yang orang itu Harusnya Oca bunuh dia dulu mah bro Oca salah Wow, ada shotgun juga di atas Oh my god, man, Come on Jemati lagi PDU sakit banget loh dia Mari kita ratakan lah, bro hmm. Cuma bro, kita jangan lupa setup Jangan lupa setup Hai. Yuhu. Nice banget bro dapat dua langsung aja. Hai. Hmm, mati lo Berani-beraninya dia. Hmm, hmm mati. Uh! Udah dengan spam gitu aja mah bro, mapin lo Halo, hai, hai, bro hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bang, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, bocah mantap bro, mantap, mantap, wow uh, itu woi satu lagi woi, wah teman nih, aneh nih orang temannya udah majuin ya dia nggak majuin bro, nih, gila, mantap gak bro, wow nice. Go jump Mantap gak mah bro Tapi kok kalah ya itu di capturean. Weh, weh Oh my god Ocha Sangat mantap movementnya mah bro Maksudnya langsung kebingungan Seluruhnya lama bener dah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. deh. Kayak ada orang di sini deh. Ini hmm, itu mau pake mobil. Mantap. Hai. Tentang mah bro Weh Nice good job Good job good job Good job Wah wow, Nice Sekarang tau aja bro Bye Hehehe okay dia ragu-ragu sepertinya menemuinya Ocha wih udah menang mabro gucap gucap gucap B15 ini ya, tuh banget ya asli loh ya tapi Ocha lebih suka KRM tetap kenapa ya lebih, lebih suka aja gitu loh ya KRM sudah mendara daging dalam diri Ocha ya menurut kalian gimana ya ya B15 ini wah gokil sih ini mabrooo tapi tetap aja sama aja sih kayak BL 15 yang biasa ya walaupun ini berbeda bentuk saja, oke? Negatif speednya mah bro masih di sama kayaknya seperti yang Oce pernah bikin sebelumnya. Tapi Oce sebelumnya tuh pernah bikin yang uh, gun speed satu hitnya mah bro. Nah ini enggak, ini gun speed versi ya normal ya, ya, versi orang normal ya. Ini marauder suppressor, RTC extended Light barrel, no stock, speed up after kill, RTC laser satu MW biar river mantap tapi kayaknya jangan RPC. Ini juga ini 5MO juga oke sih. Terserah kalian mau yang mana. Ya. Dua-duanya oke. Semuanya oke, Ya udah mau gitu aja untuk video kali mau berubah, Makasih banyak udah menonton Jangan lupa share video ini ke kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, ya Bro. Ya, terus untuk kalian yang pengen beli akun COD, langsung aja follow Instagramnya kita, jubren. Gak hanya COD, di sana ada game lain selain COD, Mbak Ya, mau ML, PUBG, FF ya, pokoknya di sana request aja ke adminnya. Oke, okay? atau untuk kalian yang pengen ngereng legendary tapi belum legend-legend, atau kalian pengen joki game, tapi gak ada waktu, langsung aja follow Instagramnya kita, joki titikin. Nanti bisa dijoki di sana oke. Okay? See you ma bro, dadah semuanya Yaudah, dadah semuanya See you, next